Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman Di channel gitar yang lagi-lagi gak mau ngomongin gitar Kenapa? Karena sekarang gue lagi mau main wall lagi ya Sekarang kita langsung aja play dengan solo ranked Gue masih silver satu nih ya, gue mau ke promotion gold satu. Karena gue mau ke promotion gold satu, gue mau serius mainnya Nah, serius mainnya ini, gue akan pakai hero andalan gue Yaitu Ziggs Oke, langsung aja kita pick Ziggs Sorry banget guys Gue commit Nah buat yang belum tahu Rozeks ini tuh tipe mage tapi based on poke jadi nyicil poke-poke. Itu tuh nyicilnya tuh dengan skill 1 sama skill 3. Skill 1-nya nanti tuh ngeluarin bom yang tung, tung, der gitu. Atau langsung tung, der kalau kena langsung kena unit, mantul gitu ya. Nah itu tuh sakit banget itu gua naikin skill itu tuh gua maksin duluan. Terus habis tuh skill 3. Skill 3-nya gua maksin kedua. Anjir gue pakai skill Pamer dikit Oke, okay, lanjut. Di skill ketiganya adalah ngeluarin kayak bom-bom kecil di tanah yang kalau misalnya musuh lewat atau unit gitu ya. Itu tuh nanti kena slow. Nah, kalau misalnya itu kombonya biasanya ya antara Q E Q gitu terus aja. Nah, skill duanya yaitu bom yang bisa ngeledakin dan nge-knock up lu ataupun musuh itu biasanya buat kabur atau uh, nge-cancel skill musuh atau bi jangan biarin musuhnya kabur, pakai itu juga bisa. Nah, kalau ultinya itu nembak bola Bom jauh, tapi bulatannya lumayan gede ya. Biasanya tuh dipake password BAM! meledak gitu kan? Jadi ini emang nggak bisa langsung yang kayak darah penuh, terus gue langsung bunuh musuhnya pake Ziggs itu nggak bisa. Jadi harus dicicil, cicil, cicil dari jauh, cicil, cicil lempar mati kayak gitu. <tuh> biasanya sih, kalau misalnya emang udah jago, dia tuh pop, pop, pop musuhnya tuh biasanya kabur, kita tuh ambil objektif. Nah, yang kayak gitu-gitu lah. ES gua langsung, gokil ya skin gue, and yes, Master Arcanist Ziggs. Itu gue dapat dari apa namanya tuh yang random skin itu tuh dari misi anjir. Kebetulan banget, langsung dapatnya hero yang gue paling sering main anjir Ziggs. Gokil banget. Di sini gue lawannya Akali, harusnya sih Akali. Nah Ini bisa dipindahin ya guys. Biasanya gue topnya di atas, eh salah. Hai, halo, Oh lu hai, oh, lu hai, oh, lu. lagi hai, hai, hai, hai, hai, lu hai, hai, hai, saya boom. That's what I'm talking about. Balik dulu. <laughs> Kalau misal udah bunuh darah lo setengah ya mendingan balik ibaratnya beli item. Habis itu darah penuh ketemu lagi kuat gitu ya sama-sama kuat. Di sini gua incer itemnya tuh Luden Echo dulu namanya. Nah ini nih soalnya oh, folder reduction, ability powernya, sama healthnya yang dibutuhin juga sama clear wave-nya pasifnya itu nanti setiap kita nge-skill berapa detik sekali akan damage nya tuh splash ke minion lain, kayak ke unit lain lah nah trik pake ziggs juga, kalian nggak harus langsung ke hero nya gitu loh untuk di target pake skill 1 kalian bisa ke creep terdekatnya Ini maju ya bagus ini Gue cicil, huh? gue keren-keren, eh, gue hero range anjing. Ya Siang gak kena. Oh, gue dipancing! jembetet. Wah, bangsat ya, ganti yang pake ke gue. Oke, Gua harusnya ward dulu ya, itu ada ward satu, itu jangan disimpan-simpan ya, emang nabung. Man, man. Man, man. Ya ini juga peringatan ya buat gua setiap menang lane, hati-hati guys. Biasanya ada jungle yang ngebantu lane musuhnya itu yang lagi kalah itu biar menang lagi ya. Aku ngapain akal ini saya, gue push aja disini. Retreat Yes. Nah setiap kalau lagi kalau di mid ya kalau kalian supaya nggak digeng lagi atau susah untuk digeng kalian pasang word misalnya di bus kiri ya kalian harus berdiri tuh agak ke kiri karena itu adalah lain yang aman untuk lu tahu apakah janggal datang disitu apa nggak kalau misalnya kanan kan gelap kita kalian nggak tahu itu kapan datangnya janggal apa mungkin nggak datang juga <tuh> ya biar aman lah berdirinya anjing nah gue jadi jelek banget Tuh, Shinzo di kanan. Jangan lupa lihat peta ya. 50% Kalian melihat ka kalian diri sendiri. 50% lagi peta, tenang. Gue ada flash call sekarang. Wah, gila dia! Apa-apa yang penting dia mati lah. <laughs> bisa lihat tadi ya, pergerakan sinjaunya anjing dari kanan deh, bangsat terang-terang, ini ganggu aja. Oh, tadi naga bergerak lagi naga ya. Hmm, hmm tinggal dikit lagi tuh Oh, eh, Dia harusnya sih pulang kalau nggak ambil buah-buahan. Ayo sini. Wuh wow, dia ke belakang gua ngapain? Nanti aku nggak lihat. Oh mereka naga, anjing, anjing. Wow mereka ke bawah. Ini ya, bisa yuk? Gak deh, aku netnya aja. Si ini sih kalau mau, yuk. Wu kabur itu namanya. Boom. sini Si loh. Hmm, kena tuh kan, kena akalinya juga. Jadi nggak nggak apa-apa kalau kena kerip dulu Yang penting di sekitarnya juga kena. Oh, dia itu kena itu kenalude neko yang tadi. Aduh si Inzo jangan sampai ada sini. Oke. Abis ini gue balik sih kayaknya. Atau gue bantu ulti yang bawah aja kalau dia mau engage. Oke enggak Oh, Rift Herald. jungle musuh sangat objektif ya, Nggak kayak jungle kita anjing. Apa dia mau balik anjing? Gagal, aduh. Yah, bangsat. <laughs> Coba ki gua kena tadi anjing gara-gara dia maju. Jadi nggak kena. Ah, bangsat. Sampai sana kali Nah kalau masih ada skill dua itu intinya masih bisa kabur Kecuali dia ada flash sih Atau kayak malpit misalnya, itu gila masuknya Wah ares bam <tuk> ya itu motor motor dong Oh di daerah masih penuh anjing enggak habis. 4 tiga dua ya. Masih ada yang ke atas. Oke okay, apa papa yuk Nah kali udah pasti dibawa Bukan push mate nya anjing Nah ini adalah yang gua paling suka dari Z Kalau Tourette udah sampai hal tertentu Bisa langsung dibom pake skill 2 dan hancur <laughs> Cocok banget buat si Jing Gila emang gila Si Jing aja terus lupok Pokin dia balik Kita ambil Tourette ya, Tunggu ini kenapa baru Dan gue ikut lagi Retreat, Retreat, retret, retreat, danger. Bubang dua aja ah. Hmm, pulang kan loh. <laughs> Gak jadi Baron, anjing Darah lo segitu mau Baron. Wisata balik lihat tuh di tuh, ke atas semua. Ayo, bisa yuk, bisa yuk! nasusnya nggak lihat <laughs> escape real real is real mm. real hai, lo semua, anjing hai, hai, hai, semua Wih, ngapain lu? Oh, kena lu. Pokok gua apa? Ninggu bisa nge-dosh skill, guys. Hmm. Sugor cek Baron dengan Ulti juga bisa. Oke nggak ada. The has Jangan lupa selalu cek Bus. coba uh, pada ke atas pada ke atas <laughs> gila gila yang ngepus cuman gue doang nih yang lain mana nih bawahnya nggak dihapus ya ini mau farmingan semua anjing Oke, okay, kita harus attack Baron sekarang karena emang udah waktunya ya Mati tiga, masa gak Baron? Woi, ayo Baron anjing! Tagang, apa yang tanjir? Wah, udah gila, terlalu gila mereka Ya udahlah, balik deh Enggak bisa Baron lagi Gue akan tetep push atas sampai tuh turret atas Hancur anjir Ini gara-gara gue ngepush sendiri aja makanya langsung pada ke atas Harusnya yang lain juga ngepush nih Ya sana akal, sana aja pergi mau ya, splitin mau oh, berantem deh nggak kena Anjing Ah gak usah gak usah, usah. Gue gak ikut mereka deh dah lu jangan berantem Jangan berantem Gue hancurin atasnya Nah pusing dia Pusing dia Nasus nggak ada sih Yah tapi, darah segitu lagi. Ini ancurin dulu artinya. Nah. Let's go! Ditambah dengan baron buff guys Sama gua Ziggs yang bisa sijing, HAHAHAHA Jangan harap kalian bisa bertahan ya Gak bisa, lu gak bakal bisa bertahan Turret pasti hancur 2-3 biji ya langsung Ayo let's go guys Tuh, dengan Baron baronnya Hanya dengan baron anjing hancur langsung mau ngapain Hahaha! <that> <explosions> hai, mau maju? Nasus hai, boleh Iya Deb. hai, hai, hai, dengan satu Baron guys harusnya dari tadi baronnya, anjir. Ya. tuh Dasar hai, Tuh hai, hai, Oke abis ini gue akan main dulu sendiri Sampai gold hai, <failure> Yang lebih serius, karena kalau gue lagi ngomong kayak gini sambil bikin konten gue kadang salah-salah guys -salah, First win of the day Dan gue nggak MVP, gue sendiri lagi yang bukan S, emang sialan sialan Oke okay guys, jadi segitu dulu konten Wild Rift gue kali ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Gue Wirman, keep rocking and headbanging cabut dulu Ultima! Buam! Sorry Peace out, Exclaim forever Bye bye